karena kuasa roh kudus kami berdoa Mohon kuasa darah mulia putramu yang membersihkan Ya Yesus, datanglah sekarang juga Murnikanlah dan basuhlah kami agar bersih Berkat darah Yesus dari ujung kepala kami Dan ke bawah sampai ujung-ujung jari kaki kami Biarkanlah darah Yesus merasuki Sum-sum tulang kami guna membersihkan kami dari tali-tali cerat apapun dari roh yang kami jumpai selama kami berdoa ini. Urapilah kami dengan karunia-karunia roh kudus dan segarkanlah tubuh jiwa dan roh kami dan semoga berkat salibmu yang suci cara mengusir semua roh-roh jahat dari kami.